Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi ya guys bersama amatik Oke okay guys, kali ini Matek mau sharing info penting ke kalian ya, guys. Ini tentang APA? ya Tentang-tentang hacking. Mungkin kalian yang belum tahu, mungkin ada yang kalian udah tahu ya. Oke, okay, di sini Matek mau coba sharing di sini. Jadi orang ini dia hackingnya dengan ini ya dengan dengan format file. Jadi di sini dia targetnya para downloader downloader yang ini ya. Para downloader downloader ini apa lagi? Ini para downloader-downloader misalkan seperti ini ya, youtube Di sini kalian jangan asal ngeklik, di sini ada ada file. Ini biasanya keluarnya di channel-channel baru ya. Eh, apa di user-user baru, di akun-akun baru itu dia pasti keluar. Oke, okay, kita mode itu nggak bakalan keluar. Kita nyarinya yang kurang dari tempat ini. Di sini uh, kita bisa tahu. Nah, ini guys satu dua. Lagi tiga ini, uh, ini ya yang subscribernya sedikit, ya target dia youtubenya yang subscribernya sedikit empat, ini lima, ini 6 ini juga guys sama guys tujuh hati-hati aja ya guys di sini aku mau coba yang ini ya tokonya gini aja ya logikanya ya nah ini ini yang hacknya ini nih Pablo Ings Hati-hati ya guys, ini Pablo Ing, ini gila jago banget. Asli ini jago banget. Pokoknya yang hacker-hacker Indonesia tolong dong berantas nih. meresahkan nih. Ini kasihan yang enggak tahu ya guys. Kasihan yang enggak tahu bakal apa? akunnya hilang entarnya terus uh, mungkin channel-channel data-data yang user itu yang dia targetin itu bakal hilang. Jadi di sini kalau kita logikanya gini ya. Mana mungkin ada orang yang mau kasih file seperti ini. Coba kan ini YouTube streaming viewbot ya. Viewbot 2022 di sini dia kasih passwordnya langsung tanpa melihat disuruh melihat video dulu terus passwordnya dia jelas-jelasin dia taruh di sini ini logikanya nggak mungkin guys ini logikanya nggak mungkin makanya aku kasih tahu ini eh, kalian jangan sembarang ngedownload ini gila dia bisa masuk ke apa ya dia bisa masuk ke perangkat kita tanpa kita ketahui jadi dia bisa upload video seperti ini ini kita lihat ya channelnya dia itu sekali upload bisa 10, bisa 20 nah ini virus semua guys isinya guys terus yang dia targetin itu crack-crack semua kayak semacam step uh, aktivasi kode generator aktivasi black magic, terus di sini hack no five I mean, ini dia yang uh, pinter banget dia nyarinya yang orang cari gitu. ini kalau kita lihat ya format format dia itu hampir sama semua guys. dia uh, sistem up uploadnya itu pakai seperti ya pakai telegram ya. Yang lama pelajarin, dia pakai Telegram. Makanya, kemarin Telegram sempat apa? Uh, update juga, ya. Telegram di kemarin, nah lihat. Gila sih ini. Ini Pablo ingin ini gila sih. Dia target targetnya channel, channel kecil, guys. Target dia channel kecil. Uh, apa? Channel sekundernya kita yang dia targetin, tapi uh, dia tahu channel misalkan ini channel aku ya, channel amatek dia, dia uh, nge-backup gitu guys, ini makanya aku bisa ngomong gini aku juga kena gitu aku juga kena padahal tahu pola pola, iya pola seperti ini tuh se bukan file bener gitu nah ini free youtube bot sub like, dislike view ini kalau orang yang bego Orang yang awam Ini pasti dia klik Dia pasti mau dong Kayak seperti ini Pasti dia ntar klik ini Ini sebenarnya yang dia target Yang dia targetkan itu Ini ya guys uh, Filenya Yang ini yang channel utama kita yang ditargetkan sebenarnya cuman uh, dia ini mm, apa ya, me membesarkan dia, meng-share linknya link itu seperti ini, guys. Nah, ini. Naoh, now naoh, abrenovisi, di sini, ini, eh, ini, ini virus, guys. Ini, ini yang udah tahu nih, ini virus kakak. Ini dia kasih tahu. Kita mau bahas apa lagi ya, dia sistem kerjanya aku enggak berani download ini karena yang udah ada juga aku hapus-hapusin oke okay, dia seperti ini mainnya main cantik dia masuk ke browser kita tanpa kita tahu di uh, tanpa mouse kursornya bergerak jadi dia tahu bisa bisa masuk gitu dia nyarinya yang channel ke channel kecil guys. nah, oh ini mah channel asli nih. ini yang channel aslinya ini yang yang mana tadi? oh ini nih. hati-hati juga nih ini bukan bukan file bener ini coba kita lihat ya file bener. file bener atau enggak kita bisa tahu Oh ini di ini mah bener ini mah bener Ini mah yang asli nih. Nah ini yang palsu nih. Pokoknya gitu aja guys. Oh iya, uh, ini aja nih. Uh, kalian bisa tahu. Nah di sininya ada Pablo. Pokoknya Pablo ini kalian blacklist aja. Kalau bisa laporkan gitu ya oke okay guys segitu aja info dari amatik jika bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe ya guys jika tidak bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe see you next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutorial